Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik pada kesempatan kali ini kita akan bahas bersama kunci jawaban pada halaman 3, 4, 5, 6, 7, dan, 7, 8, dan 9 pada tema 3 kelas 6 tokoh dan penemuan baik pada halaman 3 ini ada 5 paragraf pertanyaan yang perlu kita jawab baik kita baca dulu Teks tersebut terdiri atas lima paragraf. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan paragraf pada teks tersebut: paragraf 1. apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Paragraf 2. apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Jelaskan secara berurutan. Paragraf ketiga. Apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan secara berurutan. Yang b. Apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? Yang c. Apa perbedaan rangkaian listrik dari seri dan paralel? Kemudian paragraf 4, Apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Paragraf kelima. Adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat. Baik, kita akan menjawab pertanyaan. Dari paragraf 1 sampai 5 ini di kolom yang ada di bawahnya. Baik kita jawab dari yang paragraf 1 dulu. Paragraf 1, topik masalah yang disampaikan oleh penulis adalah perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumah. Paragraf 2, A, arus listrik adalah gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. B, proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk yaitu arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pada pusat pembangkit listrik arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara menara menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah dari gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan terbagi berbagai tempat yang memerlukan. Berikutnya di paragraf 3 kita akan jawab. Arus listrik yang diterima di rumah warga kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk sakelar dan colokan. Listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik. Berikutnya yang B, manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga adalah untuk menyalakan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin dan kulkas. Yang C, perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel adalah rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan Rangkaian paralel disusun berderet Berikutnya paragraf 4 Kesimpulan dari isi teks tersebut adalah penting peranan listrik bagi kehidupan manusia Tanpa listrik kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari Paragraf kelima Pesan yang disampaikan oleh penulis adalah kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari Sekarang di halaman 4 Bongkarlah center yang kamu miliki. Amati komponen-komponen yang terdapat pada senter seperti berikut ini. Ya, di sini ada baterai, kemudian ada lampu, kemudian ada uh, penyambung listriknya, kemudian ada tombol on-offnya ya. Kenali setiap bagian komponen tersebut, kemudian tuliskan dalam tabel berikut beserta fungsinya. Baik, untuk yang pertama adalah baterai. Sebagai bagian yang memberikan arus listrik Kemudian yang kedua adalah reflektor Sebagai bagian yang akan memberikan fokus terhadap cahaya yang dimiliki oleh lampu senter. Kemudian yang ketiga adalah logam penghantar Sebagai bagian yang akan memberikan hantaran terhadap arus listrik dari baterai ke lampu Yang keempat saklar Sebagai bagian yang akan menghubungkan dan juga memutuskan arus yang akan mengalir ke bagian lampu Berikutnya kita akan jawab ke halaman 5. Amati rangkaian listrik sederhana pada lampu senter tersebut dengan teliti. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut bersama teman. Pertanyaan pertama, bagaimana posisi lempengan logam untuk membuat lampu menyala? Yang kedua, apa komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu di rumah? Tuliskan proses perjalanan. Arus listrik pada rangkaian listrik senter tersebut secara rinci dan berurutan. Kamu dapat menggunakan informasi pada buku atau sumber lain untuk membantumu menemukan jawaban. Baik, kita jawab: satu posisi logam harus mampu menghubungkan arus listrik yang keluar dari baterai menuju ke lampu. Satu ujung logam harus menyentuh ke terminal. Baterai dan ujung satunya harus terhubung ke terminal lampu sehingga membentuk rangkaian tertutup. Berikutnya yang kedua, komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu di rumah adalah kabel atau plat tembaga. Yang ketiga Berikutnya, kita akan menjawab yang ini, ya. Perjalanan arus listrik pada rangkaian listrik center tersebut secara rinci dan berurutan. Berikut ini proses perjalanan arus listrik pada rangkaian listrik center: dalam keadaan normal, lampu center mati jika saklar dihidupkan. Arus listrik yang tersimpan pada baterai akan mengalir dari terminal positif. Baterai menuju saklar, lalu arus listrik akan mengalir. Menuju lampu sehingga lampu senter menyala Dari lampu arus listrik mengalir kembali ke terminal negatif atau baterai Begitu seterusnya dan akan berhenti jika saklar dimatikan Berikutnya di halaman 6 Nah sekarang kamu akan mencoba membuat rangkaian listrik sederhana Seperti pada senter Tentukan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat satu rangkaian sederhana Tuliskan pada tabel berikut baik kita langsung saja tuliskan nah untuk eh, bahan yang diperlukan ada dudukan lampu, kabel, switch atau saklar on off, baterai besar 1,5 lampu dan fittingnya kemudian fungsinya untuk dudukan lampu, meletakkan lampu ada satu buah kabel mengalirkan arus listrik 60 cm saklar on off menyambungkan dan memutuskan arus listrik 3 buah, sumber arus listrik 3 buah sumber cahaya 3 buah Berikutnya alat yang digunakan yaitu gunting untuk memotong kabel, satu buah, kemudian lakban untuk menempelkan dudukan lampu, yaitu satu buah. Sekarang kita akan jawab di halaman 7. Perhatikan bola lampu yang terdapat di dalam kelas dan nyalakan lampu tersebut. Menurutmu apa perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik? Diskusikan jawabanmu secara berkelompok. Tuliskan hasil diskusimu pada bagan berikut. Sebelum ada listrik ya, kegiatan ekonomi bersifat konvensional. Segala kegiatan dan aktivitas dominan terjadi di siang hari. Belum berkembangnya alat elektronik, penerangan dan masak lebih menggunakan minyak tanah. Peralatan masih sederhana. Komunikasi hanya dilakukan secara tetap, tatap muka di satu wilayah saja. Yang ketujuh belajar penerangannya menggunakan lampu minyak. Setelah ada listrik, mobilitas penduduk lebih cepat, berkembangnya alat mekanik listrik Ketiga, kegiatan dan aktivitas manusia dilakukan sepanjang waktu Malam hari terang benderang dan suasana terasa semarak. Yang kelima, bisa melakukan komunikasi jarak jauh, akses informasi semakin tinggi Yang keenam, belajar lebih nyaman dengan adanya lampu listrik Yang ketujuh, kegiatan pentas seni tradisional dan sejenisnya bisa dan banyak dilakukan di malam hari Berikutnya di halaman 8 pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Beragam benda dan peralatan rumah tangga. Yang di sini ada contoh setrika arang dan setrika listrik. Baik, kita tambahkan dengan satu komunikasi jarak dekat, bekerja siang hari, lampu minyak, pertunjukan di siang hari, timba air tali Berikutnya untuk ke setelah adanya listrik komunikasi jarak jauh. Lembur kerja malam lampu listrik pertunjukan malam hari pompa air listrik Berikutnya kita akan menjawab di halaman 8 Ayo renungkan. apa saja yang telah kamu pelajari hari ini? baik kita jawab dari yang pertanyaan pertama apa saja sih yang kita pelajari hari ini kita jawabannya ke sini ya saya sudah mempelajari proses perjalanan arus listrik. Pada lampu-lampu di rumah, pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku dan rangkaian komponen senter. Kemudian pertanyaan kedua, bagian mana yang sudah kamu pahami dengan baik? Pertanyaan kedua, jawabannya di sini. Saya sudah memahami komponen senter. Pertanyaan ketiga, bagian mana yang belum kamu pahami? Baik, kita jawab. Saya belum memahami pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Apa manfaat pembelajaran ini bagimu, baik yang ini jawabannya ada di paling bawah ini ya manfaat pembelajaran ini bagi kehidupanku satu listrik sebagai sumber penarangan listrik sebagai penghasil suara listrik menjadi penghasil gerak, listrik yang menggerakkan gadget, kemudian listrik dalam olahraga, listrik berperan dalam sektor medis berikutnya di halaman 9 kita akan jawab saja langsung untuk nama benda elektronik ada lampu setrika, pendingin udara televisi, telepon pintar Kemudian untuk manfaat benda itu masing-masing adalah manfaatnya untuk menerangi ruangan, untuk merapikan pakaian, untuk mendinginkan udara di ruangan, untuk menyaksikan hiburan, dan untuk berkomunikasi. Baik itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.